sama-sama tepuk tangan, yeah. Bukan dengan kuat kalakul, namun jiwaku melu lewat aktif lewati badai tak ragu karena kau tinggi kuat dan gagah kami ada Tuhan tapi semua karena kasihmu let's see bukan dengan kuat gagahku namun karena kasihmu kau yang menebut senang jiwaku lewati badai kami takkan takut lewati badai tinggal dalam ba ala yang pertama Ingin jalan ku, kala Tuhan, sekali lagi dong, reverse. Susah kalah, Tuhan.